Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Subbreaker. Channel Kang Deba Aludam satu. Pagi ini saya berada di markasnya channel Lea Dulu Fatih Official dan channel Kang Muti yeah. Abdullah. Dalam rangka silaturahmi dan juga berbagi tambang dituban dituban. Bapak-bapak ya, sahabat. Eh konten ini tentunya dari Maliki berharap bermanfaat. Beliau miraj so. ide semuanya. Karena saya membuat konten ini? dengan tujuan sharing benar sering menambah silaturahmi tentunya dan dengan segala kekurangan dan keterbatasan ingin memberikan edukasi-edukasi si. ya, pendidikan dan mungkin bisa jadi motivasi dalam kehidupan ini karena ternyata <tuh> kehidupan di dunia ini ya walaupun sifatnya sementara Yang kita harus manfaatkan untuk berbuat lebih baik untuk memberikan manfaat sesuai dengan keterangan Khairunas Anpaum Lina manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa memberi manfaat untuk yang lain sambil makan pak oh ya ya Kali ini saya bersama Kang Muti Abdullah Ini di Subuhan uh, Makan pagi atau makan siang Ini makan, pagi. Tidihnya, Pak. Ya. Ada Ini Pak. Fosil Sisa-sisa kurban Kayaknya nih ya. Kepala embek. Mantap nih buat makan siang ayo kameramen Terima kasih pada semua guru itu sahabat-sahabat ya mungkin juga ke channel kami ada ya Kang Muti yang beri motivasi tentang perubahan ini ada kameraman kamerawan, kamerawan eh, sekaligus editor dari channelnya Kang Muti Abdullah dan dia berupa tiba-tiba Jaki ini kalau di -nya, ya. ya terima kasih saya ucapkan mudah-mudahan kerjasama atau kolaborasi channel Kang Muti, Kang Beba dan Kia Abdul mungkin bisa ya. Ya. bisa memberikan uh, manfaat untuk semuanya. Jangan lupa Alkom Jongol ha, juga itu sahabat kita Alkom Jongol. Terima kasih atas motivasi dan segalanya buat kita buka mata buka telinga tentang perjuduan <laughs> karena prinsipnya orang lain bisa kenapa kita tidak bisa? Ya. Lanjut semangat. Lanjut sahabat-sahabat sambil makan. Ayo, masih saja sekarang pada berarif itu ya. Tidak, keluar artis, enak, ya. artis juga pada YouTube kita bukan artis kenapa tidak itu sama Pak. Tidak kita, berusaha, juga, oleh allah jelas dengan segala potensi yang dimilikinya makanya ayo pada Kalau nggak hmm. bisa, nge-youtube Semuanya ini aja, subrek. Hmm. channel Kang Deba Al Huda, Al Musti satu. Hmm. Dan channelnya, Kang Muki, Al Buwau, udah ada podcastnya nih. Hmm. nanti podcastnya ya. Kita bikin di Kang Deba nanti. Ampunan, kita lagi. Ampunannya tim hari Kamis. dan malam Kamisnya kita live dalam acara aulad jemaah. Malamnya sudah ada kami di 8. Depannya di mana, Pak? Tempatnya di sini. Malam naik Kang Debar harus ikut live. Siap. Yep. Nah, Insyaallah dipimpin sama Pak Kiai Usman. Dari total 3 ya dan hari Kamisnya pukul jam 2 menyantuni 80 anak yatim dan 50 dewasa. Alhamdulillah kita sudah mengumpulkan uang untuk anak, -anak yatim ya kisaran 100 lah yatim insyaallah. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan bawa keberkahan untuk channel-channel yang kang deba termasuk channelnya kang muti sama Arya dupati dan apem jomo gitu pak. ada yang panjang kalau di video udah udah. bagus tapi panjang banget di Bang, so Kampil langsung Kampil langsung Kita Nah, bongkar um, nah, ini Unboxing kalau kata YouTuber. Unboxing, unboxing apa ya? mhm. Jumaat berkah, bisa makan bareng bersama channelnya Kang Muti Abdullah. Nanti kalau Kang Dewa sudah punya porges ya kita cuma ke sana, harus e. saling live ya, saling sama yang lain juga. Berarti itu triknya untuk menumbuhkan popularitas itu. Juga sering... ya, kalau Kang Dewa makan populer dari kolaborasi. Nah kalau populernya di mana? Ya untuk ceramasan jalan Jangon boleh Populer banget. Bahkan saya riset juga di Jangur kayaknya nggak ada youtuber. Saya riset kayaknya dia bikin kerakannya. Iya. Bukan cuma sekitar persentasenya, termasuk di YouTube juga doang. Kalau yang mau nyontek musik saat itu keluar. Uh, ini Kalian apa namanya tas belum ada itu ke roy roy oke nih makanya sama khas kampung <sukri> si Baragung roy ya biar yang, biar nggak kena ini jatman umpal yang paranjang kan bener Cari sambil dia tangi yang di sini nonton ini makanan ambil enak habis jumat kita ngukur ya Nah, ada apa pak? Penambahan tangan ini buat BLK. Dan mudah-mudahan lebih <SILENCIO> tidak juga lah suaranya, tidak ada lebih keras. Ayo malam makan, makan sahabat. Siyah. Siyah, deh, pak. Siap, siap, siap, siap. Siap, mesti Ini si, kan belum profesional. <SILENCIO> kita belajar kontennya seadanya. Seadanya alat yang juga yang mau doain aja. Ya masakan. Mudah-mudahan ke depannya lebih publik. Ya nanti kita ngomodal. Biar Kak Kuping. Itu guru putih. Ini sama anak layar juga ya. Halo halo. ya walaupun enggak ada apa-apa makanya penting nikmat aja ya. gimana sama teri. Hmm. yang penting nikmat. Bang Alcom sudah sarapan belum, Bang Alcom? Oh, baru tambahnya kebetulan kembali Dok. Tambahnya sama Padang. Berjema sama goreng ayam baru. Nanti kita nah, sore pecut nah, ayam kampung. Banser. Nanggap. Nanggap. Ayo eh, sahabat Pak. Jalan dulu ya. Siaran langsung kami Uh, Insyaallah, kita ketemu di konten berikutnya. Terima kasih, like, comment, and share. Ampet channel Kang Lebar Alunda. Aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.